Selamat siang Mas Bro Dimanapun kamu berada Ini Montir kita Lagi Pembersihan Mesin sepeda motor Mega Pro <tuh> sini kerusakannya Satu Kata si pemilik, rantai temeng sering kendor. mau yang asli, mau yang biasa, paling tiga bulan kendor. Dan di sini kita lihat gigi temeng bawahnya sudah pada runcing. Nih, hmm. nampak? Nah ini. Sudah pada runcing, dan akan kita adakan penggantian stand seher. Oblak, guys! Oke, okay. itu sepeda motornya. Itu rasa KLX Mega Pro, rasa KLX. <tik> Ini montir, nih, dan noken asnya sudah termakan juga. Ini, hmm. aduh, bilanglah, bro. Oke, okay. dan ini akan kita ganti. Untuk oversize boring ini masih oversize tujuh puluh lima. Tapi di sini udah dalam ini bro. Hmm. Dapat nggak seratus nih? Botol klep, apakah bagus atau harus diganti? Nah, botol klep ini sepertinya minta diganti. Toba Kalau nggak diganti nanti bocor berasap dia, kemeridik suaranya. Oh, huh. kacau, bro. Yang bersih ya, bos, jangan males malas aku perminta diganti nih. Pestol. Kita potong. Ini proses pembersihan ya. Jadi bersihin kayak ini. Pelan-pelan Kerak-keraknya. siula boy. Dek. Ah, bahasalah impact-nya minyak, hmm. ha. Hmm. Lengket ya. Dah, kepala putih-putih kali kalau manik-nya. Nih. Ya, jadi ada bautnya nih. Ada apanya tadi? Sepinya. Ada Satu, satu. Dua, sepi magnet. Cari sampai dapat. Nih, ini kan hilang nih. Ini yang paling berharga nih, Bos. Harganya tak seberapa, nyarinya keliling mampus. Itu dilir dulu, dilir dulu. Cuman kau ingat nanti di mana itu tempatnya. Oh. Ini, ini dan gantinya mesin ini akan kita pasangkan di bodi sepeda motor KLX dan bodi itu akan kita butuhkan guys, itu bodi Mega Pro dipotong-potong ini, eh. nah, ya, hmm. tuh oke. Okay. Hmm. Nanti nggak dipakai ini, go, Dimusikan. Ah, bang. Lah, mana bang? 25 Ada bang, dia satu biji empat ribu. Tapi ini <SILENCIO> <SILENCIO> itu lobang-lobangnya di apa ya? Tuh, dibersihkan tuh. Oke, okay, Mas Bro. Sampai di sini dulu video kita pada hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat.